Samalah kan abang. Apa hal pula jantan tu belah sini. jam jamah rupa tak on. Negeri Putra Jaya tu Kementerian Pelajaran.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 bulan 1, 2023 ya Allah semoga di tahun 2023 ini, ya kan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidup kita itu tambah berkah, agar hidup kita itu lebih selesai lebih nyaman memang betul, apa Bila kita beriman, kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kita itu begitu saja Allah subhanahu wa ta'ala pasti menguji keimanan kita Menguji istilahnya ketakwaan kita ya Bagaimana istilahnya ketika kita sudah diuji Apakah semakin dekat atau bahkan semakin jauh Nah nanti kita akan mendapatkan jawaban itu kelak di hari akhirat. Masya Allah. Dan... Semoga hari-hari kita semua menjadi hari-hari yang penuh keberkahan ya penuh dengan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala ingat Ridho Allah subhanahu Wa Ta'ala itu sangat-sangat penting ya sama halnya dengan Ridho kedua orang tua kita sebab Ridho kedua orang tua dan Ridho Allah subhanahu wa Ta'ala itu bersangkutan apabila kedua orang tua kita Ridho kepada kita di tahun 2023 ini maka Insya Allah Allah akan Ridho kepada kita akan tetapi Apabila kita, ya, orang tua kita dibuat murka oleh kita, ya, kan? Nah, maka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan murka kepada kita. Maka, daripada itu, teman-teman sekalian, buat orang tua yang masih ada, yang masih ada orang tuanya, gitu kan? Perlakukan mereka dengan baik, ya. Tapi, ketika sudah tidak ada orang tua, maka senantiasa kita kirimkan fatihah. Kirimkan doa, bacakan Al-Quran, kirimkan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Masya Allah, sangat-sangat indah sebenarnya hidup di dunia ini. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang egonya itu sangat-sangat tinggi. Sehingga kalah dengan egonya sendiri. Lebih baik istilahnya marah-marah. Daripada istilahnya meminta maaf Itulah ego Jadi mulai sekarang di tahun 2023 ini Semoga ego kita semakin baik Semakin baik Sehingga kita mudah memaafkan Oke okay guys, kali ini kita akan merekam sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu dari channel Ustadz Samsul Debat TV Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya. Support terus Ustadz kesayangan kita ini guys Nah, jom kita tengok videonya Nah, di sini judulnya adalah Suami Makhluk paling jujur, tapi ah, ada. Tapi jadi se -se lebay ya? Ah, jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikumsalam ala warahmatullahi wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul tadbiisa li qalbi wa qul. Alhamdulillah syukrulillah Allah Subhanahu taala saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagialah tan kenal Muhammad Rizwan bin Haji Abdul Aziz komandan peserta yang berusaha Tuan Major Afandi bin Hussein Timbalan Komandan Besarti Seterusnya tuan-tuan Dan puan-puan yang dikasihi sekilas hmm. Alhamdulillah Syukur ke Allah SWT Malam ni dapat kita bersama Dalam suasana yang Sangat tenang Bagi mengimbangi Keadaan yang tidak berakon Macam itulah Ha kan? Jadi jangan bergerak sangat takut copet berpeluh kan ha. Kan anak, anak pula kan sampai-sampai kan Dengan pakaian masing-masing dah helok dah sajak lah kan hmm. Kan dengan baju Melayu sepasang lah kan, tu Membutang longkap dan pegatih kan Jadi tak apalah dan, Malam ni tajuk pula program keluarga sakina Tentang kekeluargaan kan? Jangan risau kepada mereka yang bukan Islam pun Sesuai mendengar ceramah saya insyaAllah dan kalau rasa-rasa di perhujung ceramah, nak mengucap, cakap lah. Kek <laughs> ya. Betul. Ajar cara lah. Ya. Ya. Jadi hari ini tuan-tuan dan perempuan-perempuan sekalian, bila sebut tentang keluarga sakinah ni, tentang kekeluargaan ni, memang <coughs> tak ada siapa pun. Aku ingat aku kahwin besok, aku nak try lah rasa macam mana menderita. Lain aku nak try lah macam mana rasa bila bini aku ni tinggalkan aku. Tapi ah. Aku nak rasa bila kahwin dengan Macam mana cara kalau aku ni bertindak ganas kat bini Aku pun tampak ke sepak dia sekali tengok macam mana Tak ada Semua orang mengimpikan kehidupan yang bahagia Betul Semua orang yang baru kahwin pun semua nak keadaan kata, Apa? Sakinah Sakinah ni Kalau kita tengok dalam Quran pun sebut Surah Arum ayat 21 tu begitu Dan dijadikan isteri-isteri kamu Dari jenis-jenis kamu sendiri Maknanya pasangan kita tu memang dah memang awe type lah orang kata memang pilihan tu ikut jenis kita dah tu dan padanya ada rasa kecenderungan ketenangan ketenteraman hmm. tu sakinah dan padanya diwujudkan perasaan wujud perasaan kasih sayang dan simpati ah tu dia kasih sayang ada pula kesian kadang sayang je ya, tapi tang simpati tak ada ada orang yang jenis yang Tak tahu lah kepala otak tu macam mana kan, susah lah dia cakap kan. Jadi maknanya kata bini yang tengah penat pun dia macam tu kat lagi. Air tak ada air, air, air. Dia cakap dengan bini dia. Kan? Bini tengah penat ni bini pun sampai. Tak susah lambat. Wahal patut dia yang ambil bini dia tadi. Kan, Jadi dalam keadaan ini, itulah dia antaranya dilema. Dan anak pula Betul. ada yang kahwin muda, ada yang kahwin tanpa pengalaman, ada yang kahwin... Cuba tengok, berapa ramai yang kahwin kerana Allah? Berapa ramai yang kahwin kerana? Betul-betul kerana nak nak membina keluarga. Ada orang kahwin. Kenapa kahwin? Mak bising. Oh, mak memang itulah kau je. Mak memang bising. Maksudnya bila mak tak bising? Oh, mak yang bisu pun mengontak-ontak. Mak memang bising. Cuma tanya orang oh, perempuan ni, bising tak? Bising? Dia orang ni, sebab cara dia pun tahu dia bising. Kan? nak nak pula dia besok bagi arahan melak kan contoh kan hmpong hmpong jam tu tapi mak bising tetap tanda dia sayang tapi betul. memang dia akan bising betul betul mak tu bila nak kahwin bila nak kahwin bising dah kahwin kang kahwin bila nak beranak tak ayu beranak <laughs> dah beranak anak lelaki kau ni bila nak apa nak perempuan bisinglah tapi anak perempuan-perempuan. Beranak aku juga kau. Dah beranak pula pun salah. Hari tu tak ada anak salah. Anak ramai salah. Cukup-cukup. Bagi lah orang lain pula. Lepas tu. Seorang ni kenapa nak kahwin? Kawan-kawan suaya dekat camp tu habis semua kahwin. Tinggal saya je belum. Disibuk sibuk kahwin sebabkan kawan-kawan kahwin. Yang seorang ni kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah. Ustaz. Kahwin lah. Dia cakap dengan susah nak jumpa orang yang kahwin. Kenapa kamu nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah Ustaz, susah nak jumpa. Kebanyakannya jawab, yang kahwin kerana Allah ni biasanya ada lelaki yang dah kahwin. Sebab dia memang dah tak ada jawapan lain, dia jawapan yang paling baik dia bini emas magha sampai hati abang buat saya ni abang ni kejam tu tak kenapa bang kenapa kerana Allah Allah oh. nah ngajawabannya betul <tuk> lepas lagi tahu tapi jam tu lah jawapannya kan nah, saya bukan mengajar dia tapi itulah dia kan <tuk> tapi itulah dia bagi alasan kan? jadi kalau kita tengok sakinah ni di dalamnya terkandung erti tenang hormat aman betul. merasa dilindungi penuh kasih sayang Mantap dan memperolehi pembelaan <coughs> Itu Sakinah ya. Jadi Dia bila balik rumah Nampak Isteri tenang Dia tak ada sibuk nak keluar balik Dia balik rumah Macam malas nak keluar hari ni Abang Abang kena camah Pergilah Abang malas sebenarnya Tak ada time lain ke Dia nak buat Abang ni dah selalu keluar Banyak kerja Abang baru sahabat kalau tak memikirkan Komandan menyerahkan ni Abang kata contoh lah Contoh lah Abang Saya bukan ke mana-mana pun Malam ni saya tunggu Abang balik okay. wow. oh. Barulah betul kan macam Barulah macam drama aku tu Jom, apa cinta sekali lagi macam tu <tuk> Betul kan, situ kan Tak tengok je, menyampah pula aku kan? <tuk> <tuk> kan, kan? Jadi, mana kata Kalau saya tengok surat Arum tu Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan Kekuasaan yang rahmatnya, bahawa ia menciptakan Untuk kamu, wahai kaum lelaki Isteri-isteri dari jenis kamu sendiri Supaya kamu bersenang hati, tenteram Hidup mesra dengannya Dan dijadikan antara kamu, suami istri, perasaan kasih sayang Belas kasihan sesungguhnya ini demikian itu, mengandungi Keterangan-keterangan yang membuktikan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir Litas kunut ilaiha bermaksud ya, Allah ciptakan kunu. jodoh manusia agar merasa tenteram Antara satu sama lain Dulu risau Bila berkumpul Berpasang-pasangan Girlfriend, boyfriend Sampai bila kita nak macam ni You janji macam mana man? lah Abang pun gaji tak cukup lagi okay. Tak tenang kita rasa risau je, takut tiba-tiba dia kena pinang apa semua. Jadi kahwin pasuk, patutnya tenang. Tapi kenapa bila kahwin lepas tu jadi tak tenang? Baru tahu perangai. Itu sebabnya, sebelum kahwin, jangan ambil kira seumur. You suka I, macam apa? I, I suka colour pink. Ya perempuan tu. Ya Allah, sama lah apa? <SILENCESat> Bahan pula jantan tu, belas. Like, <laughs> Tengok macam badan sanuan oh. bila berkawan tu Paras kan, pink lah ini. Nah, oh. Contoh lah kan. Contoh. Nih gambar juga apa? Pakai pink ni sabarlah kan. Staf <coughs> kan. Tapi tapi mana dia minat? You you you, you you you suka you suka makan apa? You suka makan apa? I, I, I suka yang I suka yang pedas-pedas. Ya Allah kita ni tadi oh, oh. kan untuk bersama ke. Oh. Sebab wah, lelaki tu macam-macam ah -macam, semua semolet semua dia. Dia bukan boleh makan pedas tapi mengaku kan sebab ha. nak bagi banyak kepura-puraannya. tapi bila kahwin ah tu sebab orang dulu-dulu standing. Orang dulu-dulu mak ayah yang ken ken kan. Kebetulan tak dia memang dah mak lama. Mak ni cinta tahu dia suka. Kebetulan dia. Kadang, kadang tak dapat tengok pun. Mana ada jam sekarang bertunang lama-lama tengok. Dulu bertunang pun dapat tinya boleh jauh Mana ada dulu. Masa bersanding pun tak nampak muka. Semua muka di tirai. Dulu kan dulu-dulu punya pengantin tutup. Dia dia mengoling sikit mana nampak eh. Nampak baru sikit eh ada titil lalat. Ah titil lalat. Lalat <laughs> tu dah masuk dalam bilik. Kan masa tu duduk sebelah baru lah dia buka tiga muka tu lelaki itu selak zah apa macam tu muka kau, kau? Ha, tak ada lah kan? ni contoh contoh contoh tapi, contoh. tapi, tapi bahagia sampai kesudah betul, betul sih betul banget kan, kan? cuba tengok ha, sahabat ada tak yang yang berbangsa india sini ada tak mana lah Ah dia tanya tanya dia orang, dia orang lain. Dia orang pula ah. kalau kita tengok filem Tamil cuba tengok. Dia memandang suami macam Tuhan tau. Orang pompannya dia, dia takkan makan selagi suami dia tak selesai makan. Kadang-kadang ah. bila suami dia tersedak tu dia yang tepuk-tepukkan kepala suami dia. Ya. Tu yang tradisional lah, yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Ah. tanya dia kategori mana? Bini dia. Yang lagi moden dia makan dulu daripada suami dia <SILENCAN> Tanya dia dia masalah Itu <tuh> nah, sebab saya pada dulu Saya gomal tengok film Tamil Allah. Dia boleh mengasah pemikiran kritikal Sebab tengok film Tamil Kita tak boleh agak ending dia macam mana Dia nak ikut hukum dan mati dia tu Hidup Ada yang belum tamil Bersul? Benar Benar VJ saya tengok semua cerita Yang teman bersal semua saya tengok Kan, itu... ...apa nama? Itu baru Bali tahun bila? Lambat. <laughs> Kau lama menceritalah. <laughs> dah berapa kali ulang aistro pun tengok. Kan, kan tengok tu tamir tu. Uh, tak boleh agak. Ending tak boleh agak. Memang. Asyad, ada sekali VJ tu. Dah, dah jatuh, dah tampak enam dah. Memang macam ni lah tumbang. Tumbang patung bosak tu himpap. Menangis-nangis orang kampung tu dah buat apa macam ni abang habuk macam tu. <laughs> kau tengok dia golah. Betul lah, betul lah. <laughs> ah. <sukain> Allah. Iyalah. Dan nak belah hari tu PKP kan tak boleh buat apa, cerita Tamil, Korea, cerita apa Cina semua tengok. Berhantailah. lah Si baiklah tuan-tuan. Lepas kan? tu mencabar, mencabar hari tu sebab kita heran kan PKP tu. Kita dapat peluang, ada yang dapat peluang ha, Itulah masuk duduk ke rumah Masa tu baru tahu poning kepala Bila anak kacik-kacik macam mana, bila anak bising Betul. macam mana Baru tahu ha, Selama ni kita tinggalkan Yang perempuan tak membantu ha, Bawa tahu rasa kan Bada rumah kan Cuba cakap Bang, ni lah yang saya hadap hari. tak hari Takpe bang, takpe Macam tu lah Membalun Membalun ha, Macam tu kan Pau sikit bising, sikit bising kan? ha, lalu -lalu -lalu. Saya pun mencabar Dulu ha, macam kita buat live Ada orang jaga kamera Ada orang jaga ni kan Sekali bila bila duduk Seorang-seorang kat rumah macam tu kan Isteri pun ada kerja anak pula dengan live dia Paning kepala Takkan dia Belagi <coughs> Duduk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jam jamah rupa ta'on. Bukan keputerajaya, kementerian pelajaran. Apa saya tak bermuda lagi ni? Aduh, <SILENGIL> ya Allah. Lepas tu dah habis dua jam, buku tahu cakap seorang-seorang -so kan. Lepas <SILENGIL> dah kata, tak apa Ustaz, petani kita buat saya lagi. Pukul 2 ulang, balik tajuk. <SILENGIL> Masa tu ya. dah lunyai Ya Allah Tak ada semangat tak ada. <laughs> benar, <laughs> banget. Benar, benar banget sih, benar kan? banget Jadi, kalau kita tengok Dalam kehidupan kan dalam Kehidupan kita ni, asas berkeluarga ni Dia ada dua. satu kebahagiaan tersurat Satu kebahagiaan tersirat Kebahagiaan tersurat, apa yang kita nampak ya? Kita nampak orang tu bahagia Nampak Betul. rumah dia besar, nampak kereta dia ni Untunglah kau, untunglah kau Tapi masalah dalam rumah, kita tak tahu setiap orang masalah kena do, jangan ingat rumah tangga ni tak ada masalah, mesti ada tak kisahlah apa pangkat sekalipun lah, termasuk pun mesti ada masalah, termasuk rumah pun masalah, bang tu lah bang anak kita ni apa semua ni, ni. cek gua minta ni minta ni apa semua, lepas ni homework dia tak boleh hantar, lah macam ni, ni. macam mana macam ni macam ni macam bang macam ni macam ni Kereta ke rumah, contohlah, contohlah kat rumah ada empat lima biji kereta Serontak mati eh Tak payahlah sebut azia tu ha. Kau ada masalah dengan azia tu Allah Tapi itulah, kan mati serontak kan Semua kereta serontak mati, rotek, insurance kan Jadi mana kata semua ada masalah malahan masalah ni datangnya untuk apa nak tengok macam mana cara kita mengatasi Betul. itu sebabnya dalam hidup kita ni ada lima perkara bila ujian datang, lima perkara kita kena ingat nombor satu nombor satu, sangka baik dengan Allah betul, Allah bagi ujian ni sebab Allah nak bagi aku lagi kuat supaya lain kali, kalau berlaku benda tu takkan lagi kita, kita bila berlaku benda tu, kita takkan panik kita dah tahu dah nak buat macam mana ...semalam saya duduk makan dekat dekat uh, satu kedai makan tengah hari. Di Perak lah, di Kuala Kangsar. Direktur yang Cina ni, ni Ken, nama Ken. Saya kata, Ken, makan tak berapa, bagus, tak berapa sedap sangatlah. Yang ni dia punya ikan keras. Yang seorang pula cakap, oh, alah saya dia tak berapa jadi sangatlah. Dia macam mana? Okeylah. Satu mil saja lah, dia kata. Dia kata, okeylah. You okay aje semua kan Saya cakap itu, tu You ni semua okay Tahu tak dia kata apa Tapi uh, you kena ingat lah uh, Kadang-kadang Contoh lah uh, Saya pernah makan ada satu cendol uh. Cendol tu memang tak sedap uh. Tapi uh, Bila cendol tu tak sedap Dia meletakkan otak kita uh, Ingat itu mana cendol yang sedap uh. Uh. Kira okey tu tak sedap bila ada tak sedap Boleh ingat apa yang sedap Saya kata macam mana boleh fikir macam tu, tu, tu? Maknanya Benda positif tu kita yang cari betul, betul, betul kita banget. makan tempat yang tak sedap orang cakap apa nak sedap macam mana ada tempat yang sedap dekat sana dekat campsite Serajudin tu dekat belah sini tu sedap, itu sedap makan kita boleh tahu jadi makna kata bila kita memori yang pahit berdatang kat kita kita positif ke keadaan betul. pertama, sangka baik dengan Allah Tuhan bagi benda ni semua ada sebab nak ya. jadi kita lagi kuat nak jadi kita akan baik dulu masa mula masuk kan siapa yang pakai yang yang baru-barulah yang junior-junior ni -junior, yang, yang baru masuk ni lah kan korna lanyak betul-betul kan mulu-mulu masuk-mulu mulu korna ni kenapa hidup aku macam ni kenapa aku pilih hidup macam ni tapi lama kelamaan bila dah tahu natijah dia kesan kesannya lepas tu makin lama oh rupanya ni tujuan dia kan saya pernah sampai dekat camp camp semula bersih tu kan Eh, bukan bukan MC. Saya masuk Wadiban ke? Ah, betul MC. Saya nampak nampakkan tingkat atas tu, dia pakai uniform askar tu, pegang senapang, dia berguling dekat koridor tu. Berguling siapa kau? Ada dua tengah duduk je nak tengok. Wah, ini memang dah konol lah ni. Ini berguling ni. Dia tingkat atas tau. Modul buling tu, turun tanggur semua kan? Tak ada pula lah. Tapi kat atas, sampai ke hujung, patut dia buat main hujung. Boleh. Tapi, tak ada pun cakap, Ya Allah, kesiannya. Tak ada pun sebab, kita tahu askar tu kuat. Itu ah. Jadi maknanya tu Fokus kita tapi pada orang yang tak tahu betul, betul Orang tak tahu Tapi tu sebabnya yang pertama Sangka baik dengan Allah Yang kedua Kita kena fikir apa Tenangkan hati kita banyak-banyak Fokus pada penyelesaian Bukan fokus pada masalah Betul Betul sekali Ketiga Jaga salat kita hmm. Dalam keluarga kita Jaga semayang kita Mana yang non-muslim ikut cara masing-masing lah hmm. Yang keempat Banyak akan baca quran Dan yang kelima apa dia? Banyak buat baik Bila jadi masalah tetap buat baik dengan orang InsyaAllah ok Kan ujian memang kan ada Malahan Nabi sebut kan, Kalau kita sakit contoh ujian sakit Nabi kata apa? Jangan cepat minta sembuh Betul Nabi kata kalau kita sakit jangan cepat minta sembuh Kenapa pula? Sebab rupanya bila kita sakit Pertama Tuhan tarik selera makan hmm. Kedua Tuhan tarik kesegaran badan Yang ketiga Tuhan cuci dosa-dosa kita Tarik dosa-dosa kita Tapi bila kita sembuh Tuhan kembalikan selera makan Tuhan kembalikan kesegaran badan Tapi Tuhan tak kembalikan dosa-dosa kita Allah. Malahan Ada setengah pandangan menyatakan Barang siapa yang 40 hari Berturut-turut tak ada apa-apa Masalah dalam hidup dia maka bersaksilah yang dia tu jauh dari rahmat Allah. Allah. Mak kata mesti kan ada masalah. Betul. En kan? selipah hilang, kasut tinggal semula. En masih nak pakai apa pun ini tengok suara lampu dah tak ada tinggal satu. Apa bono ni? Tanya-tanya bini. Tapi bangun mana bangun simpan suara lampu bang. Dah banyak rumah pula dia. Contoh lah contoh. Betul. Jadi. Kata? Tapi kebahagiaan yang kita nak tengok sekarang ni Kebahagiaan tersurat tadi ada satu ini. Kebahagiaan tersirat Tersirat ni dalam di gitu. Itu sebab saya selalu sebab apa tau Kebahagiaan dan kegembiraan ini Bukannya memiliki apa yang kita inginkan Tetapi menginginkan apa yang kita miliki Meng Dalam ha. tu Jajah jajah jajah kenal lah ni Bukannya memiliki apa yang kita inginkan Tapi menginginkan yang ini... apa yang kita miliki Menginginkan dalam ah, ya. Bukannya memiliki apa yang kita inginkan Tapi menginginkan apa yang kita miliki Contoh macam sekarang Kita dah jadi ahli keluarga dekat kamp Syed Sirajudin Kita dah duduk dalam pusarti ni maka menginginkan apa yang kita dah ada ni. Kedudukan kita ni kita mesti inginkan. Hargai, jaga lelok. Ah, Okey, okay. faham. Dah ada isteri, jaga lelok isteri itu. Menginginkan isteri kita. Bukan hmm. menginginkan isteri orang lain. Menginginkan isteri kita. Menginginkan suami kita, jangan banding dengan pelakon Korea. And, dia gemar lah minat Orang perempuan dia kadang-kadang Handsome nya Suami Terang macam soal apa-apa Terasa hati dia Tak kisah Walaupun muka suami kita tak boleh belah <Susuk> Kan Kita kena <Susuk> Kena anggap tu lah yang paling handsome Puas Ustaz Dah puas bayang Tak boleh lah Ustaz Tak boleh Memang tak boleh belah Tak apa. Time tidur kan? Tuk lampu. Okey. Maksud tu Korea ada apa semua tu. Syukur Betul. dengan apa yang ada. Betul. Menginginkan anak-anak kita. Wah, jago anak elok. Kan. Pembentukan keluarga bahagia yang pertama. Mesti berlanaskan kasih sayang tanpa kasih sayang. Sesebuah keluarga akan sentiasa terumbang ambing dan tidak kukuh. Kasih sayang. Betul. Sebut. zaman sekarang kena lafaz. Dia tak lecam dulu Mak ayah dulu-dulu mana ada cakap Sayur sayang awak Tak ada Lalu balik buat laur Mereka mm. tu sayang mm. Abang mana nak makan sekarang ke mm. Itu Malum <tutuk -tutuk> <tutuk> mm. <Hey>, uh. <tutuk> <dah> <tutuk> lah komandan Sekarang Saya pun Tak ada pek dia cakap Tak ada lah Oh, oh, oh. Ha, kan? ha, Jadi mak dia kata kena, Yang sekarang lah Sekarang kena cakap Ya Allah Betul lah betul nah, Abang nak beli dah kuih Tanda kasih sayang abang Kuih apa bang Buka. Kuih cakui nah, kuih, Apa tu Canda lah kuih cakui ni dalam kasih sayang Kau tak nampak kemalakap malakab dia dua tu Macam tu lah cinta abang oh. Ada isteri abang ni abang ni ada je. Woi. Ya. Kan. jatuh yang satu ni saya nak simpanlah. Napalah nak frame kan. Kan habis semua dah lah tercantum makan pula kunyah betolan baik habis kan. Tak abang tanya, paman kunyah tu sebab nak sematkan dalam mati abang. Abang ni ada je. Tapi dia gembira. Ha. -ha. Abang. Paman Malik ni kan happy sangat. Tak tahu nak cakap. Bumpa tu. Hari-hari jam tu. Cuba buat orang perempuan suami balik KPI dia kan tangan mesti depa abah Ap apa lagu nak pula ni betul ni iyalah kenapa gelak dah kawin dengan belum ni dah kan suami dah mana suami dah tak mengaku pula dah cuba suruh balik je ya Allah buat peluk Kata Dr. Fadilah Kamsah, Dr. Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri ni, panjang umur 4 saat. Ha. Kau janganlah pelik-pelik apa yang kau dah record. Aku tengah ceramah. mah kan. <laughs> kau peranyat aku, siapa pula yang mengajuk aku cakap. <laughs> Astagfirullah. Macam-macam betul lah. Kau dah record kau tengah. Kau tunggulah habis ceramah. mah kan? Betul, betul. Ya Allah. Kan, tapi betul, Al saja, tu dia tu bila khamsa macam itulah dia kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat aku pun tak tahu lah tapi panjang peluk isteri panjang umur 4 saat Tapi yang pastinya isteri sendiri. Kok so, peluk bini orang pendek orang macam mana. Iyalah. Kan. Astaga. Dan begitu juga orang perempuan lafazkan. Dia dia orang perempuan dia tak ada masalah. Dia memang jenis luar. Kenapa ya? Hati-hati Buat macam ni. Haa dia tu lah. Saya sayang Abang macam-macam dia buat. Macam tu kan. Orang perempuan ni macam tu kan. Kawan lelaki ni. Astaghfirullah. Dia, dia lebih cool lah kan. Orang perempuan sebab orang lelaki ni dia disimpan Emosi dia disimpan Dia tak macam perempuan. Dia buat Allah. Allah pilih. Orang perempuan pregnant. Orang perempuan dia mengandung kan. Dia boleh cakap dengan perut dia. baby. Ah. Jangan sepak, sepak. Oh. Kenapa oh, dia boleh macam tu? Ha. Orang laki tak mahu dah dah laki. Orang laki. Orang, orang laki dia emosi. Oh, dia dia kalau Betul. dia boleh marah dia memang dia main macam tu dia tak ada. Di. Yee eh, saya sepaklah kau. Dia macam tu laki tu. So. Nah sepak, sepak, sepak, sepak. Dia dia warning boat. Dia gerak hentak sekali bawah jalan bodak tu. Astaghfirullah. Astaghfirullah Aladim ya Allah. Ustaz kelakar sangatlah ya Allah. Uh, tak tahu lah nak cakap apa kan. Sebab Ustaz sambil debah ni memang tebah lah. Kalau dia dia sampaikan ceramah tu memang ada kelakar kelakar dan kelakar fu kelakar lah macam ni kan. Dan banyak sangatlah uh, Apa nama ilmu yang dapat kita ambil Daripada Ustaz Samson Lebat ni Berkenaan dengan keluarga eh, kan Intinya adalah Kita tu kena harmonis Kena istilahnya Kalau macam dulu itu Orang tua-tua dulu Kata Ustaz Samson Lebat tu Tak mengungkapkan Kalau sekarang Kita kena mengungkapkan Mengungkapkan rasa cinta kita Kepada pasangan kita Kalau orang dah dulu Diam je Dia dah faham kan? kan Kalau sekarang Kena ungkapkan Macam tu lah Dan Ya, banyak sangatlah yang dapat kita ambil daripada pengajaran dari Ustaz Samsul debat ni. Terutama berkenaan dengan keluarga, ya kan? Kita kalau dah berkeluarga, ya kan? Mesti ada uh, masalah. Mesti ada apa nama tu kejadian-kejadian yang tadi inginkan. Tapi, jangan fokus pada masalah itu sendiri. Tapi, fokuslah kepada penyelesaian ataupun solusi daripada itu semua. Setiap masalah pasti ada solusi. Macam penyakit, setiap penyakit pasti ada. Oh... Obatnya Ingat kata Ustaz Samsul Debat Baginda Nabi Muhammad SAW Kalau kita diberi sakit Jangan langsung minta sembuh Sebab apa? Ya kan? Ha, seberapa lama kita sakit Maka dosa-dosa kita juga diampun Yang Allah SWT Ya kan? Masya-Allah la haula wala quwwata illa billah al Tapi jangan juga kita meminta sakit, mintalah sehat kepada Allah Subhanahu taala agar kita tetap ya istilahnya boleh beribadah seperti biasa ya kan? Tapi kalau orang yang istiqamah di dalam hadis disebutkan, orang yang istiqamah mengerjakan istilahnya kebaikan-kebaikan macam solat, istiqamah dalam berfikir Lalu dia sakit. Dia tidak mengamalkan Apa yang diistikomahkan Maka sama saja Pahala Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya Sebagaimana dia Ya kan Melakukan solat, Melakukan zikir Padahal dia tak Tak melakukan Tapi itulah keistimewaan Orang yang istikomah Istikomah Okey itu saja video kali ini guys Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Saya pembina untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan segala kesalahan Itu daripada kebodohan saya sendiri Wabilai taufil kualita